tinggalkanku sendiri tanpa pesan yang kau tinggalkan, sih saya, aduh sih ku sendiri tanpa besar yang kau tinggalkan Aduh aduh sayang, engkau pergi, tinggalkan ku sendiri, tanpa pesan yang kau tinggalkan. Sendiri tanpa pesan yang kau tinggalkan. Gantian baru ku selalu engkau bawa